perlu merakit mobil uji tanah. Hebat! Pertama-tama, ayo isi bahan bakar mobil uji tanah. Hebat! Ayo uji nutrisi tanah. Ayo mulai menyabuni mesin. Bersihkan kotoran dari mesin dengan sikap. Kita melakukannya. Ayo rakit truk penyemprot pupuk. Kita perlu mengisi bahan bakar truk penyemprot pupuk. Hebat! Ayo tebarkan pupuk mineral ke tanah. Hubungkan kabel-kabel berdasarkan warnanya. lanjutkan. Kita perlu merakit traktor pembajak. Itu dia. Ayo isi bahan bakar traktor pembajak. Lanjutkan. Ayo singkirkan sisa-sisa tanaman kering. Selesai Kita perlu merakit unit perat melakukan hal yang bagus ayo isi bahan bakar unit pratanam selesai ayo persiapkan tanah untuk ditanami pasang roda-roda gigi yang hilang hampir selesai selesai ayo rakit truk tertutup selesai ayo isi bahan bakar truk tertutup. Ayo beli benih gandum. Ayo ketuk tombol maju untuk menggerakkan kendaraan. sudah sampai ayo rakit mesin penanam benih jangan berhenti ayo isi bahan bakar mesin penanam benih jangan berhenti Ayo persiapkan benih dan tanam biladang. Ayo tuangkan cairan pendingin ke dalam tangki. Memperbaiki mesin Pasangkan roda gigi ke slot yang tepat Hebat Pertama, ayo rakit truk penebar taburan Lakukan hal yang bagus. Sekarang kita perlu mengisi bahan bakar truk penebar taburan. Teruskan kerja yang bagus. Ayo beri pupuk pada tunas-tunas gandum. Sekarang, ayo cuci truk penebar taburan. Teruskan kerja yang bagus. Kita perlu merakit traktor Garu. Ayo isi bahan bakar traktor garu Lanjutkan Ayo bersihkan ladang dari rumput liar Bersihkan kotoran pada mesin. Kita perlu memperbaiki mesin. Pasangkan roda gigi ke slot yang tepat. Hebat! Ayo, rakit truk penyemprot! Kerja yang bagus Sekarang kita perlu mengisi Bahan bakar truk penyemprot Lanjutkan Hujan tak kunjung datang Dan tanah pun kering Kita perlu mengairinya Kita perlu mencuci truk penyemprot. Hebat! Pertama, ayo rakit penuai gandum. Ayo isi bahan bakar penuai gandum. Teruskan kerja yang bagus. Gandum sudah matang. Ini waktunya panen. Waktunya untuk memperbaiki mesin. Bersihkan kotoran dengan bantuan tembakan angin. Hubungkan ujung-ujung kabel yang berwarna sama. Lanjutkan. Pertama, ayo rakit pick-up Lanjutkan. Pertama, ayo isi bahan bakar pick-up Teruskan kerja yang bagus. Ayo irik gandum yang telah dipanen dan muat ke truk gandum.